Assalamualaikum teman semusia mau infoin tentang aplikasi penghasil uang Nanti di Depresi Keterangan ada link untuk yang mau ikut daftar aplikasi penghasil uang Baru daftar langsung dapat Saldo Rp72.000 tambah misi check-in harian Rp5.000 setiap harinya Subscribe, like video ini, supaya gak ketinggalan video berikutnya ya teman-teman semua. Terima kasih. Thank you.